Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan bikin mangut lele bumbu kuning. Ini nelaynya sudah saya kasih bumbu dan jeruk nipis. Yuk, lihat video berikut. Bumbunya ada jahe, kunyit, laos, daun salam, serai 2 batang, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, dan miri 3 butir. Sebagai pelengkapnya ada garam, sumber gula jawa, serta sungkara Saatnya kita haluskan bumbu A few later. Ini minyak sudah panas, nggak kita goreng milenya Setelah selesai digoreng, kita matikan kompor. Kita tiriskan selama lima menit. Setelah minyak panas, kita tumis bumbunya. Masukkan daun salam. Serai, Laos. Setelah itu kita tumis kembali. Masukkan gula Jawa serta daun jeruk. Tambahkan sedikit air. Setelah menggumpal, kita kasih sungka. Langkah terakhir kita masukkan lelenya Jadi, guys, suka-suka dengan resep kami.